Kali ini kita akan membuat bolu panggang delapan kuning telur. Bahan-bahannya kita siapkan mentega 250 gram, gula halus 250 gram, tepung terigu 250 gram, mentega Wisman 1 sendok makan, vanili secukupnya, coklat bubuk 3 sendok makan. Susu kental manis 3 sendok makan Pertama Kita pisahkan kuning telur Yang kita pakai 8 kuning telur ya bunda 8 kuning telur dan 5 putih telur kita pisah bunda ya Ini Bunda. Sisa putih telurnya kita pisah. Lalu kita siapkan, kita masukkan 250 gram mentega, susu kental manis, vanili. mentega wisman kita kocok duluan ya bunda kita kocok sampai halus Masukkan 250 gram Gula halus Kita kocok dan 8 kuning telur Kita kocok lagi Sampai mengembang ya bunda Oh ya bunda, kalau bunda suka pakai e, Pengembang seperti ovalet Bisa bunda gunakan ya Setelah halus Kita masukkan 250 Gram tepung terigu Kita aduk sampai rata bunda Diaduk diaduk biasa aja ya bunda ya Nggak usah pakai mixer Lima putih telur tadi Kita kocok Sampai mengembang Sampai memutih ya bunda ya Sampai kaku Okay, sudah mulai kaku ini bunda Kita masukkan ke dalam adonan tadi Kita aduk rata Setelah merata, kita siapkan loyang ukuran 24 cm, yang sudah kita oles dengan mentega dan tepung terigu. Kita pisahkan sekitar 3 sentong nasi ya bunda ya, untuk coklat bubuknya, atau sesuai selera bunda untuk motifnya bunda. kita aduk kita taruh di loyang bahan yang pertama sedikit kita rapihkan kita masukkan bahan yang sudah dikasih coklat bubuk Kita rapikan, oke. Begini, Bunda, kita masukkan sisa bahan yang pertama tadi. Kita rapikan lagi, ya, Bunda. Oke, seperti ini. Kita bisa hias dengan kismis ataupun tidak Sesuai selera ya bunda Kita siapkan oven dengan derajat 200 derajat Dan yang sudah dipanaskan bunda ya, sudah, sudah dipanaskan terlebih dahulu Kita setel 60 menit saja Kita tunggu Setelah 60 menit hasilnya seperti ini bunda Bolu panggang delapan kuning telur Siap disajikan Rasanya enak dan harum Wajib mencoba ya bunda Oke. Ini bunda hasilnya Lembut dan lezat Selamat mencoba ya bunda Jangan lupa like dan subscribe Terima kasih